Bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang ahli hikmah yang kadang dia bisa menebak kita? Menebak keadaan rumah kita akan ada yang berniat jahat kepada kita, termasuk menebak pikiran kita dan lucunya ahli hikmah itu bu ya banyak yang mengaku ustaz yang ingin saya tanyakan apa bedanya ahli hikmah itu dengan dukun atau paranormal itu aja bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa perbedaan paranormal dukun ustaz ahli hikmah kiai ndablek nah, ini. kiai ilmu perdukunan ini biasanya kiai males mondok Waktu mondok itu hanya dapat ijazah pengen bisa terbang kerjanya makan besi sama makan api ini, makan beling. Nih, mondok makan besi makan beling, makanya nggak pinter-pinter. mondok cari ilmu, fikir. khayalannya pengen jadi sunan Kalijogo, sunan lahir Jogo yang dilihat adalah keramat Bohir keramat yang sifatnya bisa merubah ini. Lupa imam sunan Kalijogo adalah ahli istiqomah orang yang paling takut dalam kemaksi kemaksiatan. Ini biasanya santri-santri yang malas belajar itu ya. Setiap hari puasa macam-macam, puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu. Senen kemisnya enggak. Ini keblinger. Ini. Rupanya gurunya yang... yang ngajari. Ilmu hikmah itu maknanya adalah... Ilmu hikmah, kalau hikmah itu artinya ilmu. Hikmah itu sendiri kan artinya ilmu. Cuman kita tidak ingin kalimu matuhakin urida bihal batil. Judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan. Ini kan jadi salah. Salma ilmu ramal orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam kita menemukan orang-orang soalnya, dia punya ilmu hikmah ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut misalnya apa, dia ngasih doa, ngasih ini mudah terkabul dia diajari yang anak, -anak sudah nggak usah bilang nah, ini sekarang Rukiyah yang katanya rukah syariah, ruqyah itu kan syariah aslinya karena nabi mengajarkan ruqyah untuk baca surat al-fatihah dan lainnya ada ruqyah syariah membaca al-fatihah untuk obat, ruqyah tentang kisah seorang sahabat Nabi yang membacakan seorang ketua Qabilah yang sakit dibacakan fatihah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi bagaimana tentang yang ini. Lalu dia berikan jadinya ya indah Itu rukiyah, boleh. Saya ambil imbalannya. Tapi sekarang rukiyah sendiri sudah dicemari dengan macam-macam. Di dalam dirimu ada lima ribu jin. Ada ularnya. Aah. Ada orang ngadep Buya Bu, ya, orangnya banyak ularnya semuanya. Berani ngomong kita ada ular. Bu, ya saya lihat orang di mulutnya ada ular semuanya. semuanya. Sudahlah jangan hayal di sini. Kalau hayal jauh-jauh sana itu tukang sulap sana itu. Awas, kalau rukyah sederhana. Kalau rukyah, ahli hikmah itu datang, akan tampak di wajahnya kekhusuan. Rasa takut kepada Allah. Dan tidak mengajarkan cuci yang baik. Tidak mengajari suudan. Akan tapi memuatkan hatinya itu ahli hikmah. Kalau sudah pakai cerita macam-macam ngelantur ngalol itu apa lihat kamu begini? Di rumahmu ada jin? Oh, bilang aja dari dulu saya dengar kata Kyai kalau kita mendoa Allah minal Allah ma ini Alhamdulillah itu kan ada jin di kamar mandi kiai kok baru sekarang ngasih tahu gitu dong? Berarti lebih pintar saya dong dari Oh ada rumah ada jin ada ada dari dulu ada jin keliru rumah saya, tapi jin nggak ganggu. Sekarang jin yang kayak manusia kayak ente yang ganggu saya. Jadi ketakutan kan akhirnya. Harus tegas urusan ini. Ini biasanya itu istiqomahlah kepada Allah, takut kepada Allah, dan kadang itu mengajari suudon sudah setengah dukun. Barang kehilangan dan kalau Waduh kemarin siapa yang datang ke rumahmu? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Ada Ada orang ke rumahmu kemarin? Oh ya tentu ada kan? Padahal ini bab kehilangan, akhirnya suudon sama pamannya, prasangka buruk dengan bibiknya kalau ahli hikmah akan berikan hikmah misalnya barangnya hilang, subhanallah ayo kita berdoa semoga itu akhir curianmu semoga Allah ganti yang lebih banyak enggak usah suruh mencari hati-hati hmm, ya pokoknya orangnya pakai ciri-ciri ya rambutnya hitam Cari saat kampung rambutnya hitam dia punya sepeda motor merah Uh, wuhh dan kadang-kadang memang mereka cerdas Cerdas mereka, ada cerdas, jujur, -jujur cerdasnya ini kalau nipu hebat. Ada puisi datang ke seorang dukun paranormal yang ke Ustadz ini. Ada ada apa namanya? Ada apa namanya? Narapidana ada masih di Brokol kok hari. Nasi jawab. Polisi belum jauh nih, masih di sini, sekitar sini betul dikubur seperti itu ya ketemu ya jelas loh pakai brogol kalau kelihatan naik mobil kan ketahuan balik lagi pada situ nih ini cerdas saja karena pakai bor bagol jauh masih sars ini Oh merem pintar. hati-hati semakin cerdas ilmu pedukunan apalagi pakai level ustad hati-hati ilmu hikmah adalah memberikan ijazah yang baik doa doa yang baik sampai kami mencimat sendiri bukan sesuatu yang haram karena Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Umar juga pernah membuatkan jimat tulisan ayat Al-Quran di di anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan di kalungan setan jadi jimat tidak ada, tapi sarannya tidak boleh meyakini bahasanya kekuatan ada di tulisan itu tapi kekuatan dari Allah, tapi ini digunakan untuk anak kecil yang sudah tua baca wirid, baca zikir, bukan kalungan jimat baca pikirnya, baca berapa kali dijaga oleh Allah, pakai kalungan, Edum, apa, jimatnya satu tas duit satu tas baru buat sedekah, jimat satu tas setiap ketemu orang juga, tokonya ditempeli banyak, apakah tidak boleh? He, ada yang lebih bagus, baca bukan ditempelin apakah tidak boleh nempelin? tidak syirik karena ada yang pernah diajarkan Sayyidina Abdullah bin Umar, cuman kadang kita berlebihan momen kalau orang buta huruf, tidak bisa baca Arab, ya dibukatkan yang semacam itu le ini Ustadz dikasih jimat Ustadz kajis saja, dikir saya mau Audh Baca roti haddad Baca wadidul latif. Baca itu. Sudah beres semuanya itu semuanya. Pendidikan dari Nabi SAW. Nah, sekarang apa perbedaan Ustadz, dukun dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi Ustadz atau Ustadz yang nyamar jadi dukun? Kita bingung jadinya ada Ustadz nyamar jadi dukun, serta salah. Nyamarnya kok jadi dukun, dukun repot lagi, dukunnya nyamar jadi Ustadz. Akhirnya kita kembalikan kepada kaidah, urusan syariah. Kalau dia orangnya istiqomah, takut kepada Allah, omongnya tidak ngelantur, tidak ngajar di suudan, gak usah sok tahu neng yang gaib, lah. yang gaib Allah yang tahu, dan siapa pun yang beritahu, Cuma dikit dikit merasa sok tahu, bahkan sampai meningkat ini kejahatannya para dukun ini. Setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Waduh hebat ini. Bermacam-macam. Makanya sudahlah jangan urusan yang demikian ini. Urusan dengan Amalkan dengan amal dohir ini. Lakukan syariat yang benar. Ya, kalau memang agar tidak diganggu sama pencuri, ya ada. Agar tidak diganggu oleh pencuri agar rumahmu aman, dibuat kun. Kunci. Kemudian tahajud. Kalau sering tahajutan yang pencuri kamu mau datang. Masjidnya sampai jamnya dicuri. Oh, gimana tidak dicuri? Oh, ada yang jamaah di situ. Masjid. Masjidnya saya kan ada pencuri. Kadang-kadang semua. Ya, Masya Allah, sekarang pencuri sudah luar biasa. Kenapa jam di masjid dicuri? Saya ketawa. Ini yang salah bukan pencurinya ini. Kok sampai masjid bisa dicuri ini kan berlebihan. nih Jamaahnya pada di mana? <laughs> Baik, ayo kita semuanya benah diri jadi memang ada ahli hikmah itu, orang yang diberi oleh Allah subhanallah, hikmah di dalam lidahnya kalimatnya kalimat hikmah, kadang-kadang nasihat itu didengar orang dari orang lain tidak akan berpengaruh cuman kalau kalimat diucapkan oleh beliau, Allah dan kadang bukan seorang alim, akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah adalah dia jauh dari kemaksiatan kalaupun bermaksiat, mudah bertobat mustahil wali bermaksiat, harat, bohong itu pasti dusta kalau ada wali ngomongnya aneh, bikin, om, bikin umat itu geger, enggak wali enggak akan begitu, Biar wali buat tentrem wali tidak bikin masalah kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang, itu bukan wali wali itu kalimatnya akan menjadikan orang tentrem, bersatu, saling mencintai, itu wali padahal ngomongnya cuma ngomong begitu saja, tapi ternyata didengar oleh umat saya di dalam berguru mencari guru, dalam guru tarbiah, termasuk dalam membenah diri termasuk pengobatan dan sebagainya Ketahuilah yang dipentingkan, diperlukan adalah orang itu harus berpegang dengan syariat. Mungkin tidak harus dirajat alim seperti fulan fulan akan lebih ternyata dia orang yang paling takut kepada Allah, takut keharuman, takut maksiat maka itu adalah ciri dia adalah ustadz bukan dukun. Memang istilah orang pinter itu waktu pertama kali istilah orang pinter kita pertama kali pulang dari Yaman itu di sini bu ya, gimana kalau kita lagi punya masalah datang orang pinter? Saya pikir orang pinter kan ustadz ya, oh, bilang datang orang pinter ya boleh. Rupanya istilah di sini orang pinter itu beda. Dukun, dukun Paranormal Paranormal Baik itu saja Kami tidak akan memberikan ini semuanya harus berhati-hati Gurumu adalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Mungkin dia adalah seorang guru di kampung tidak masyhur Hati-hati berguru dengan orang masyhur Berguru dengan orang masyur, dengan orang masyur. Nah, tapi orang masyhur itu yang susah Kadang-kadang kita berguru dengan orang masyhur Ngaji dengan kiai di kampung kita ada sombongnya Karena saya sudah berguru dengan orang masyur Fitnah kan? Orang masyur yang terkenal di sana sini. Hati-hati. Dan mungkin orang Masur itu adalah benar-benar karena Allah dan dia orang baik akan tapi karena sambungnya dengan orang, -orang masyhur menjadikan kita sombong sehingga meremehkan kiai kampung yang mengajari asyhadu Allah kita yang mengajari syahadat kiai, mengajari salat kita, yang kita ibu kita sakit dia yang repot. Awas sombong dengan orang kampung kita. sudahlah biarpun orang kampung kerjanya di sawah tapi kiai itu kalau soleh tulus itulah Kekasih Allah yang tersembunyi di balik masyarakat kita ini saja, insya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari terjerumus, menjauhkan kita dari salah memilih guru. Ha? Jangan percaya dengan bualan orang yang sok tahu, oh, di dalam dirimu begini, ini, begini, begini. itu kan jadi ramalan bintang. Nanti itu peramal, itu namanya sudah ada. usah dipercaya, yang demikian itu. Kasyaf, kasyaf ahli kasyaf harus ahli syariat dan kasyaf tidak setiap saat, kasyaf itu dibukakan oleh Allah dan para wali, wali Allah yang sudah sampai derajat kasyaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya, ya Allah tutup saya tidak ingin itu, semua capek saya melihat ini berzinang lihat ini begini, ini. nangis loh kok sekarang kasyaf itu jadi kebanggaan para wali katanya, enggak wali itu menangis kalau punya ilmu kasyaf kasyaf itu dibukakan sementara kita diajarkan, ya Allah tutup aib orang lain dari mata saya, saya tidak ingin lihat kekurangan seorang pun, biar saya bisa khusun dan kok dibuka oleh Allah, nangis para kekasih Allah itu lah ini ada orang seorang ngaku tahu enak para waliullah yang derajat itu menangis biarpun tidak tampak di hadapan kita tapi di belakang sana menangis ya Allah tutup ya Allah saya gak kuat ada orang minuman keras ada orang bersih di malam hari saya melihatnya capek aku minta ya Allah tutup eh, orang lain dari mata kami ya Allah agar aku bisa berpasang baik kepada siapapun waliullah kerjaannya prasangka baik makanya jangan sok kasyaf kasyaf tahu ini pasti hayal kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan-bukan kiai -kia yang sesungguhnya Allahu akhlam bisawab Tiandra al-gifari channel yang membahas informasi motivasi Islam